Oke diambil dulu, targetnya teman-teman, terjatuh dia di sana, terjungkir terbalik, diambil sama kawan kita di sana, luar biasa bidikan yang sangat menakjubkan, kita ini harus beri tepuk tangan sepertinya ini, mantap, di bawahnya dia, mantap bro, oke oke mantap mantap bro, wih bro mantap bro, oke bro mantap bro. I. Assalamualaikum selamat sore teman-teman hari ini kita olahraga lagi ya cari okay, tupai bro. dek deket rumah aja ini di belakang rumah grimis, grimis. cuaca sedikit agak grimis sedikit agak mendung sedikit agak terang sedikit. <laughs> Tukawan kita Antara terang dan mendung di belakang rumah ya teman-teman ya itu Saks rumahnya nampak bro putar bro putar bro rumahnya nampak bro ah. <laughs> Itu rumahnya si Boy Nardi. Tuh, nampak kan? Mm. Nah, ini landasan dia di sini, dia. Nah, <laughs> ini Oke, okay, saksikan terus videonya. Moga-moga seru ya! Kita lanjut cari jalan-jalan sambil mengintai targetnya. Oke, okay. Oke, bro, terpantau. Bro, Target terpantau. Bro, hajar. Bro, ayo, bro, lipas, bro. iya yeah. lama yeah, takongkang tak corang melantiang dia boy uh -huh. yeah, oke okay. ambil buruan lanjut yeah. bro. jatuh iya okay, ini kawan kita lagi mengambil buruan tadi kena apa bruto Bun bun, jatuh situ tadi. Mangsa bro, mangsa. Oh itu sangkut. Cuma kau bisa sangkut. Udah kena melantiang kok. Oke nanti kita cari lagi. o oh. oke okay, diambil bro oke okay, bro diambil bro oke okay, poin bro Oke. Okay. mantap dilanjut pokoknya jukitnya jukitnya musik asik oke okay, target masih kita cari bro Oke, okay, boy, kita lanjutkan, bro. Oke, okay, boy, target terpantau, boy. Woi, dia diamponiannya, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, Bro woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, dia bro. Bro, belum terpantau. Bro, mana dia? Bro, tunggu dulu. Bro, oke. Bro, terpantau. Bro, target terpantau. Bro, us, yang mana? Bro, ada dua buruannya. Bro, satu. Bro, masih ada, ah, masih ada Bro, lanjut. Bro. Mana, bro, itu di atas pelepah itu. Pelepah neko, pelepah neko, neko. Pana, oh. Iya bro, itu bro. Aduh mana tadi bro. Hai nah, ini bro ini bro lanjut bro. Di atas yang tadi. tadi. Iya sawit yang tadi plep, lepas di atas itu tadi oh, bro. Oke, oke, oke. oke bro target terpantau bro lanjut bro. Pakai tidurnya dia bro. Lanjut bro. Opo popo popo, aduh, oh, iya, langsung, temang sang lagi bro, bro, aduh, oh pelan terlalu jauh target kita. Teman teman juga. Yang satu kayaknya juga. Bro. Aduh, kita Ke kebi ya bro, kagak maning. Kan? Oke, di pajat, pajat, pajat lah, pajat lah. apa ini bro ada yang tahu enggak aduh, indah kok. lagi dia boy. ah itu. goyang goyang. masih di bawah goyang goyang tuh daunnya goyang goyang. oh dua bro. Hmm? ternyata suka tuh. berarti ada dua. ternyata juga kayak kura goyang goyang lari-lari sebelah kiri bro. Dari kamera nampak sikit ya. Oke, okay. nah, eksekusi. Iya, ekornya Ekernya nampak, ya? ah, kepala itu boy. Kok kepala? <laughs> Aduh, tukang kamera jangan disengolin, goyang gitu kameranya. Itu kemarinnya nampak kecil sekali. Tropus ya? Aduh, saya eh. Dia senang kali mendelek-delek dia bro. Trapus, ya? terobos Bro hajar Bro eksekusi nanti biar ditunjuin posisi di mana di kamera oke okay? Allah mendelik-delik lagi dia eh, ya butuh, ya. tuh goyang-goyang tuh siap nanti nampak itu bro ditunggu dulu sebentar Oke okay, sabar kawan-kawan dia lagi bergojek-gocek Oke okay. ya ya. okay, hajar- aja Bro dari kamar, dari kamar, kamar nampak kucek, Oh, bro, mantap, bro, ta cilap cilap pak, bro. Ah, <tuh> mantap. <berapa tuh> ah, nampak kan, bro? Woi, seberapa jauhnya nih? Main berapa, bro? Setengah dude? setengah Oke, okay. kita cari kawannya lagi nanti. Kita hentikan dulu ya. Hop. Oke diambil. Oke okay, bro diambil bro. <laughs> Berapa dua ya bro? Dua. dua ekor. Satu pokok. Yang sati masih sembunyi dia di sana. proses pengambilan kita tunggu di sini aja iya kawan kita masih mencari oh bro di belakangmu bro masih manjat manjat itu bro oh, ini dia kawan masih manjat di belakangmu dia ini dia masih hidup bro ah itu bro itu bro ternyata jawa dia lagi double boy Yang satu lagi gimana? Gagasan. Nah itu kita akses. Oke. Okay. Ini dia kawan kita lagi buat dari bro. Oke okay, Bro. Pasti di jalan lintas ini Bro. Oke okay, ada terkesan teman-teman. Kita zoom dulu. Oke, bro, pantau Bro. Tarik terpantau Bro, mantap Bro. Oh. Oh. Uh, Bro, silahkan, silahkan, Bro, Aduh, Aduh. Itu. Ah. kurang mutlak ke <laughs> Oke, Bro, tarik terpantau Bro. Wih kena angin dia bro, pupus bro, geser ya, geser, oke, ih, oh, tetap sayang kalian teman, teman, meloncat dia ke pindah haluan, oke kawan kita sedang berancang-ancang ini membidik targetnya tapi target masih menari di sana teman-teman belum gitu terpantau dia cuaca sedikit gerimis dia. Mana... mana dia bro pergi dia oke terpantau bro wih lo lo lo lo Gadul, gadul, gadul, gadul bro, mantap bro. Oke, mantap bro. ih, sadar bro. Kayak eh, bro, kayak eh, banyak bro. Enak -enak, bro. Hmm. Mantap bro. Wah oh, jauh kali ini udah mati di atas kepalanya bro. Uh, itu dia. Uh, itu, jatuh dia. Jatuh itu dia, jatuh dia. Wih, mantap bro. Woi oh, ya, teman-teman, luar biasa. Oke bro. Makanya, saya Aduh, bikin mangga, mangga bikin gobios. Jauhnya minta awun males harus dibawa ke Nanti, ya, ambil perut lah. Eh, saya lah, perut nanti kenceng lah. Oke, nanti aja ya. Oke, okay, yuk tahan dulu. Teman, mau diambil sama kawan kita target yang terlepas terjatuh tadi di sana dia sangat jauh. malas bro. Oke okay, ambil bro. Bermanja manja dia nggak pakai jalan kaki pakai motor ngambil targetnya buruannya. Oke okay, gini lagi kameranya bergantian teman-teman ya. Ganti kawan kita yang apa oh, menembak itu dia. Jauh sekali <laughs> eh, Itu dia awan kita uh, Jauh sekali teman Temu bro Oke, kasih goyangan manisnya, bro. Iya, mantap! Iya, iya, mantap! Oke, okay. oke, okay. target terpantau, bro. Oke, okay. target terpantau, bro mantap bro oke okay. oke mantap bro mantap bro uh. Pohon teman-teman Ambil bro, bro kita Ambil teman, teman Luar biasa, bidikan yang sangat Mantap sekali Di bawah Batangnya bro Oke headshot tak nah, enggak di nggak enggak mati mana sih bro oke oh. oke okay. okay, ada di disana teman-teman sedang menari-nari di sana di atas buah sawitnya oke okay, kawan kita sedang me Nyetor-nyetor dia, aduh, uh malah berlari dia bro, pindah ke pelopanya bro. bro, oke bro berjalan dia, aduh, ini ya, teman-teman, pindah dia bro, pindah ke sana bro. Ini dia, bro, geser kesini, bro. Oke oh, teman-teman, target terpantau ke sana. Kita zoom dulu. Oke, okay. target terpantau, bro. Mantap, bro. Oke, okay, bro. wis. enak pas Melayu. Keren, empat puluh. Ulah, jangan kayak nenek, nah, nah, bro. Kayaknya teman-teman, kayaknya belum Melayu, nenek, bro. Nah, bro. Rambutnya telak. target terpantau, Bro. Oke. Okay. Target terpantau, Bro. Luar, mantap, Bro. Oke, okay, oke, okay, mantap, Bro. Mantap, Bro. Uh. Di sana teman-teman. Ya, Satu -teman. teman. Mantap. Poin lagi. Ih, hmm, luar biasa. Oke, okay, diambil dulu targetnya, teman-teman. Terjatuh dia di sana. Terjungkir terbalik. Diambil sama kawan kita di sana.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 Tamu, Bro Oke kasih goyangan manisnya Bro si kasih-kasi kasih kasih kasih oke Oke teman-teman untuk petualan kali ini kita sudahi ya karena waktu sudah sore dan ada poin itu juh ekor lah mungkin ada yang lain tadi uh, ada yang nggak ketemu kita sudahi ya kita sambung lain kesempatan Tonton terus videonya ya Moga-moga lebih mantap dari ini Video selanjutnya Dan itu petualangan kami Semoga tambah seru Oke data beberapa ekor di dulu Sekitar ada 6-7 ekor Dan yang lain tadi ada yang gak ketemu Oke terima kasih yang sudah menonton Dan selalu mendukung channel ini Saya selalu mendoakan semoga sehat selalu Dan tidak satu pun. Oke kita bertemu di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap